Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, salatunussalamalalimamufi Wa ala alihi Wa Wa man bi ila an la la lah. Wa anna nabduhu, Wa Wa Wa Wa lan nabiy abda qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala waja'at wa alaihi wa ala alihi wa umuri wa wa dolala, wa dholalatin finnar kaum muslimin dan muslimah fikum. pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita memuji dan menyanjungnya karena dialah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang besar karunia yang tidak terhingga. Semua nikmat yang kita rasakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat yang kalian rasakan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu selalu bertambah agar nikmat itu selalu memberikan berkah agar nikmat itu menguntungkan kita dan tidak malah membahayakan kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la inna kalau kalian mensyukuri nikmat maka Aku akan tambah nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian. Namun kalau kalian mengingkarinya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kehidupan. Nikmat kita masih bisa menambah amalan pahala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mengerjakan salat. Kita masih bisa bersedekah. Kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang banyak di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di tempat-tempat ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita. Dalam keadaan saudara-saudara kita mendahului kita yang dulu dekat dengan kita tetangga-tetangga kita orang-orang yang kita lihat bahwa kita tidak akan mendahului dia dalam kematian tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lain orang-orang yang kita sangka lebih kuat daripada kita orang-orang yang kita sangka lebih muda daripada kita orang-orang yang kita sangka lebih punya peluang hidup daripada kita. Ternyata dia dahulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang pada hari ini, mengharapkan seperti yang kita dapatkan hari ini. Diberikan kehidupan, lalu memanfaatkan kehidupan itu untuk beramal soleh, untuk menambah pahala. Untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita cuma bisa mengabarkan kepada mereka: orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah wafat, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang telah disebut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pada hari ini kita masih melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak ibadah yang kita tidak lakukan masih banyak kewajiban yang kita langgar dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di setiap saat dan seandainya mereka hidup maka mereka akan mengabarkan kepada kita betapa penderitaan di alam kubur betapa kesengsaraan di alam kubur betapa fitnah yang mereka dapatkan di alam kubur itu perkara akan dada yang tidak ada kesempatan mereka untuk beramal soleh. Mereka sisa menerima hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Siapa di antara mereka yang melakukan amal soleh di dunia, maka di alam kubur mereka akan merasakan kebahagiaan, dan siapa di antara mereka yang melakukan amal kejelekan ketika di dunia, maka dia akan merasakan azab. Yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang azab yang lebih lagi. Di hari kiamat nanti. Na min dhalik. Jamaah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam menyebutkan. Iza mata ibnu adam. In kota amaluhu. Illa min thalathin. Ketika manusia meninggal. Maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Jadi manusia tidak bisa lagi beramal kebaikan. Ketika dia telah wafat dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang malaikat mencabut nyawanya. Ketika diantar dia dengan kerenda sampai di kuburan. Ketika diletakkan jenazahnya di lahatnya. Ketika ditimbun tanah kepada badannya. Maka datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepadanya. Maka dalam kondisi seperti itu mereka tidak bisa lagi beramal kebaikan. Angan-angannya untuk mendapatkan surga sudah tertutup. Angan-angannya untuk lebih tinggi lagi tingkatnya di dalam surga sudah tertutup. Dan itu yang mereka kabarkan kepada kita. Orang-orang yang telah mendahului kita. Disebutkan... Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah. Sakratul maut. Dengan sebenar-benarnya. Dan itulah perkara yang kalian selalu lari daripadanya. Kematian tidak akan lepas dari kita. Setiap orang patah. Dimanapun dia berada maka kematian itu akan selalu menjemputnya dan menemuinya. Bahkan ketika mereka berada di benteng yang sangat kuat, atau berada di tempat yang paling nyaman, atau mereka berada dalam kondisi yang paling baik, maka ketika tiba saat kematian, maka kematian itu akan datang menjemputnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aina ma kuntum yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah atau di mana matakunu yudrikumul laut walau fi dimanapun kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah barakallahufikum maka hendaklah kita yang masih hidup memperbanyak untuk mengingat kematian memperbanyak untuk mengingat perkara yang memisahkan antara ruh dengan jasad kita. Memperbanyak untuk mengingat bahwa suatu saat nanti. Kita pasti akan mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara kita. Yang telah mendahului kita. Mengingat kematian. Satu hal. Di mana kehidupan kita di dunia akan berakhir. Dan berganti dengan kehidupan yang sangat panjang di akhirat. Ketika amal-amal yang... Dilakukan oleh manusia terputus. Ketika mereka tidak bisa lagi mengerjakan sholat. Ketika mereka tidak lagi bisa bersedekah. Ketika mereka tidak bisa lagi beramal kebaikan. Ketika mereka tidak bisa lagi untuk mengerjakan puasa. Karena tertutup kesempatan mereka untuk melakukan itu. Mereka hanya mengharap pahala. Pahala. Dari amal jariyah yang telah mereka lakukan sebelumnya. Harta yang dia sedekahkan di jalan Allah. Itulah yang akan menjadi kabar gembira untuknya. Ilmu yang telah dia tebarkan di tengah manusia. Itulah yang akan menjadi kabar gembira baginya. Anak-anak soleh yang selalu mendoakannya. Itulah yang akan menjadi kabar gembira untuknya. Orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Itu juga yang akan menjadi kabar gembira untuknya, namun sangat disayangkan ketika amalan-amalan kebaikan seperti itu, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Dia lakukan amalan-amalan tersebut, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pamer nampak dari amalan-amalan yang dia lakukan betapa meruginya orang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa qadimna ila ma'amilu min amalin waj'alnau haba'an manthura kami perhadapkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan yang banyak dan kami jadikan amalan-amalan itu seperti debu yang berterbangan wal-iyadzubillah amalan yang banyak itu tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amalan kebaikan yang harusnya mampu menolong dia di alam kubur tidak mampu menyelamatkan dia karena amalan tersebut dilakukan dengan mengharapkan pujian dari manusia, dinampakkan kepada manusia dan dia tidak ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahuwataala. Padahal Allah Subhanahuwataala berfirman, wa ma umiru illa liyaabudulaha muklisin ala dan tidaklah mereka diperintahkan. Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai saudara-saudaraku sekalian. Beramallah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuatlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah pujian dan celahan manusia. Membuat amalan kalian menjadi naik ataupun turun. Janganlah sanjungan manusia. Membuat kalian semangat di dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah celaan manusia Membuat engkau tidak optimis Melakukan amalan-amalan kebaikan Hendaklah kalian jadikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai tujuan dari amalan Yang kalian lakukan Apakah dilihat oleh manusia Ataupun tidak dilihat oleh manusia Kematian Akan datang menyebut kita Cepat ataupun lambat Kita yang masih hidup Disyariatkan untuk selalu mengingat kematian, karena mengingat kematian Adalah satu di antara sekian banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang didorong oleh agama kita untuk selalu kita lakukan. Nabi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Nabi alaihi bersabda, "Perbanyaklah mengingat perkara yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian." Kematian menghilangkan memutuskan segala bentuk kelezatan. Yang tadinya kita merasakan kelezatan di dunia terputus dengan kematian. Bahkan ketika kita sakit sudah tidak terasa tidak, tidak lagi terasa kelezatan. Makan tidak enak, istirahat tidak enak, berbicara tidak enak, tidur tidak enak, berdiri tidak enak, duduk tidak enak. Marah tidak enak, tidak marah tidak enak. Kondisi orang-orang yang sakit, dia merasakan ketidak-enakan, ketidaknyamanan. Kelezatan yang dia rasakan sebelumnya diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakitnya. Apalagi kalau kematian menjemputnya, maka kelezatan itu akan hilang. Maka mengingatkan kepada kematian, perkara yang disyariatkan di dalam agama. Hendaklah seorang muslim senantiasa mengingatkan kepada saudaranya, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Hendaklah memperbanyak untuk mengingat perkara-perkara yang menghancurkan segala kelezatan. Maka sadarlah wahai kaum muslimin dan muslimah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila mawfiratin sama wal Bersegeralah kalian. Kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. bertaubatlah kalian. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah kalian kepada surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Janganlah dunia ini melalaikan kalian dari akhirat yang nilainya jauh di atas dunia. Dunia tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dunia memiliki nilai. Seperti sayap nyamuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan membiarkan orang-orang kafir meminum satu teguk air. Seandainya dunia lebih bernilai atau sama nilainya dengan seekor sayap lalat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang kafir meminum seteguk air sekalipun. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang kafir dengan kekafirannya. Membiarkan orang-orang maksiat dengan kemaksiatannya. Membiarkan orang-orang yang berosa dengan dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan bahwa dunia tidak lebih berat. Tidak lebih bernilai daripada seekor atau daripada satu sayap lalat. Maka janganlah dunia melalakan kita dari akhirat. Hendaklah kita mengingat bahwa kehidupan dunia ini sementara. Hendaklah kita berusaha untuk memaksimakan amalan-amalan kita. Innamal a'malu bil khawatim kata Nabi. Amalan itu dilihat daripada amalan terakhirnya. Siapa yang meninggal dengan amalan kebaikan di amal terakhirnya. Maka diharapkan dia menjadi orang yang diridai Allah SWT. Dan siapa yang amal terakhirnya adalah amalan keburukan. Maka dikhawatirkan dia berada dalam bahaya dalam kemurkaan Allah SWT. Maka hendaklah seorang selalu mengingat bahawa kematian itu datang dengan tiba-tiba. Kematian datang kapan saja, bisa menghampiri kita kapan saja, dan kematian itu tidak pernah salah hitungannya. Maka jauhilah perbuatan dosa, jauhilah perbuatan maksiat, jauhi perbuatan kesyirikan, jauhi perbuatan bidah, jauhi perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Kapan malakul maut mencabut nyawa kita? Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki berhentinya kehidupan kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Ada batasnya. Tidak mungkin kita sehat dan selalu sehat. Kemudian tidak pernah sakit. Tidak mungkin kita muda dan selalu muda dan tidak pernah tua. Tidak mungkin kita selalu kuat, kuat, kuat dan tidak pernah lemah. Dan tidak mungkin kita selalu sehat dan tidak pernah sakit. Semua ada ajalnya. Waliul ulumatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Faidah jaa ajaluhum la yastakhiron asyatan walayastakdimun. Kalau ajal mereka telah tiba, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengundur ajal itu sedikit pun dan tidak akan memajukan sedikit pun. Maka sadarlah, wahai manusia, barakallahu fikum. Sadarlah, wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah. Mulailah untuk beramal soleh. Perbanyaklah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah sunnah, lakukan. Sebagaimana kalian melakukan ibadah-ibadah wajib. Karena kita tidak tahu kapan kita tidak mampu dan tidak bisa lagi beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, Wallayyukakhirillahu nafsan idha ja ajaluhha dan Allah sekali-kali tidak akan mengundur kematian seseorang apabila ajalnya telah tiba tidak akan diundur sedikit pun bisa hari ini bisa besok bisa lusa atau satu pekan lagi atau satu bulan lagi dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Maka renungkanlah wahai manusia. Renungkanlah wahai saudara-saudaraku. Bahawa sebenarnya. Kalian. Akan mendapati. Kalian. Di dalam bahaya. Ketika kematian itu datang. Dan kalian tidak siap. Dengan kematian tersebut. Ketika ajal itu datang. Dan kalian. Masih melakukan. Maksiat dan pelanggaran. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian tidak mengenal batas, tidak diketahui. Terkadang seorang keluar rumah dalam kondisi yang sehat, terkadang seorang melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, terkadang manusia duduk di atas kursi dengan tenang, terkadang manusia tenang duduk di dalam kantornya dengan AC yang spoi spoi meniup. Membuat dia terlena Dengan duduknya Terkadang manusia Berada di atas tempat tidurnya Namun ketika mereka berada Di atas tempat tidurnya Maka tempat tidurnya itulah yang Mengantarkan dia kepada kematian Banyak hal seperti itu Orang yang berdiri Tiba-tiba langsung jatuh Orang yang duduk tiba-tiba langsung ter, ter, Terkulai Orang yang sedang Bersemangat melakukan aktivitas tiba-tiba lemah. Jatuh. Kemudian nyawa pun telah melayang Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belajarlah ketika waktu belajar itu masih Allah berikan kepada kita. Beribadahlah ketika ibadah masih Allah berikan kepada kita waktunya. Beramal solehlah ketika kita masih mampu melaksanakan amal soleh. Karena penyesalan-penyesalan itu telah diungkapkan keluar dari lisan-lisan saudara-saudara kita. Yang hari ini mau beribadah namun mereka sudah tidak mampu lagi. Mereka mau belajar tapi mereka sudah tidak mampu lagi. Mereka mau melaksanakan kewajiban tapi tidak mampu lagi. Dan juga diungkapkan oleh orang-orang yang telah meninggal. Di beberapa ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan. Betapa orang-orang yang sudah meninggal masih mau hidup Walaupun beberapa saat saja mereka hidup Di antara mereka Ada orang yang ingin mengamalkan apa yang dulu mereka tinggalkan Dari amalan-amalan kewajibannya Di antara mereka Ada orang-orang yang ingin bersedekah Karena sedekah itu akan menjadi amal jariah baginya Di antara mereka ingin hidup Kemudian ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berjanji tidak akan lagi melakukan maksiat kepada Allah. Karena mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Betapa fitnah kubur adalah perkara yang sangat mengerikan. Betapa siksaan di alam kubur. Perkara yang sangat mengerikan. Dan ini baru pembuka. Ini baru permulaan. Maka bagaimana lagi ketika seorang telah sampai di hari kiamat. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka wal-iyadubillah. Yang panasnya 70 kali lipat daripada panas yang ada di muka bumi. Maka ini kabar yang sangat mengerikan. Bagi orang-orang yang beriman. Yang senantiasa dia menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kau muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Ya, Kematian. Adalah sesuatu yang tidak diketahui Kapan dia datang Tidak ada yang tahu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia pasti datang Sesuatu yang tidak pasti Adalah kapan kita meninggal Tapi sesuatu yang pasti Bahwa kita akan meninggal Kita tidak tahu kapan dia datang Tapi dia pasti datang menjemput kita dia pasti datang. Untuk mencabut nyawa kita. Iya. Dia adalah malakul maut. Akan datang menghampiri kita. Mencabut nyawa kita. Maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kullu nafsin maut. Setiap nyawa itu. Pasti ada kematiannya. Setiap. Nyawa itu, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa Dan sesungguhnya kalian akan diberikan pahala-pahala kalian nanti pada hari kiamat, bukan di sini, bukan di dunia. Jangan mengharapkan pahala di dunia, kita nggak akan lihat pahala tersebut. Pahala itu akan Allah berikan pada hari kiamat. Dunia tempat kita beramal. Bukan tempat kita menuai. Dan memanen amanah, memanen amalan tersebut. Sedangkan akhirat. Bukan tempat beramal. Akhirat itu. Adalah tempat kita. Mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam. Siapa yang menanam kebaikan di dunia. Maka dia akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Dan siapa yang menanam kejelekan di dunia. Maka dia akan melihat hasilnya. Nanti di hari kiamat. Oleh karena itu barakah Allahufikum. Takutlah kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala, Wa manzuhiha anin nar. Siapa yang dibebaskan dari api neraka, Wa udhiilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, Fakadafaza. Maka sungguh orang itu telah mendapatkan kemenangan. Sungguh orang itu telah mendapatkan kejayaan. Sungguh orang itu menjadi orang yang beruntung. Siapa yang dibebaskan dari api neraka. Dan dimasukkan ke dalam surga. Maka itulah keberuntungan. Keberuntungan bukan orang yang dagang kemudian sukses dagangannya. Dengan mengorbankan kewajibannya kepada Allah SWT. Keberuntungan bukan ada bukan orang yang mendapatkan jabatan. Dengan tidak memperdulikan halal dan haram. Keberuntungan bukan orang yang mendapatkan harta yang berlimpah. Namun tidak memperhatikan mana harta yang Allah ridhoi dan mana yang Allah tidak ridhoi. Keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika seorang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah keberuntungan yang sebenarnya. Wa mal illa mata'ul ghurur dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ya perhiasan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang akan menyengsarakan kita. Hendaklah kita mengikhlaskan setiap amalan yang kita lakukan. Hendaklah setiap ibadah yang kita lakukan. Senantiasa mencocoki. Sunnah Rasulullah alaihi Wasallam. Ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas. Akan terhapus ibadah tersebut. Dengan kesyirikan dia, riaknya. Dan ibadah yang dilakukan. Tanpa mencontoh. Tanpa mengikuti. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi ibadah yang sia-sia. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi sallallahu alaihi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang beramal suatu amalan yang kami tidak perintahkan, maka amalan itu akan ditolak. Betapa ruginya orang seperti itu. Maka wahai saudara-saudaraku, belajarlah tentang sunnah. Belajarlah tentang agama yang benar. Belajarlah agama dari dalil-dalilnya, dari Al-Quran dan Sunnah, dari penjelasan para ulama, dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka amalan-amalan kita akan menjadi amalan-amalan yang tidak memiliki arti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Jemaah kaum Muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, maka. Siapa yang telah wafat Siapa yang meninggal dunia Siapa yang telah dicabut Ruhnya Maka disitulah awal Dari hari kiamat untuk dia Maka tidak ada waktu lagi Untuk beramal Sekarang Alhamdulillah Kalian bisa berpikir, Kalian bisa membaca Al-Quran Kalian bisa berpuasa Kalian bisa beramal Kalian bisa membahagiakan saudara-saudara kalian Dengan senyuman kalian yang indah Kalian bisa membantu mereka dalam kesulitannya Dan itu semua adalah perkara-perkara Yang akan menjadikan kalian tersenyum nanti di akhirat Maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu Hatta dengan sedekah sekecil apapun itu Nabi s.a.w. bersabda Wattakun nara Walau bisyik hitam roh Takutlah kalian dari api neraka Walaupun dengan sedekah Sepotong kurma Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu Walaupun kalian mengambil kotoran Yang ada di doangan masjid Kalian buang di luar Kalian membersihkan debu-debu yang ada di karpet masjid Supaya orang-orang bisa beribadah dengan tenang Kalian membersihkan sampah-sampah yang ada di masjid Amalan-amalan yang biasa-biasa saja, tetapi ketika dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ya. taala. maka ketika seorang meninggal Disitulah awal pertama hari kiamat untuk dia. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdullah Kata Aisyah. "Kan al-a'rabu. Iza qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adalah orang-orang Badui, Apabila mereka datang menemui rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sa'aluhu anissa'ah. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Mereka bertanya tentang hari kiamat. mata saah Kapan hari kiamat? Fana doro ilah ahdasi insanin minhum fakol. Ya, jadi dia bertanya tentang hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada seseorang yang paling muda di antara mereka. Fakola. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi Alaihi Wasallam, iya ishada. Lam yutrikhul haramu. Qamat alaikum sa'atukum. Kata Nabi Wasallam Ya. Jika hidup anak muda ini. Dan tidak mendapati kematian. Atau. Jika anak muda ini. Hidup. Dan tidak mendapati kematian. Maka mulai saat itulah hari kiamat akan datang. Hari kiamat akan datang hari kiamat adalah hari ketika seorang itu dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah kiamat kecil untuk dia sudah tertutup seluruh kesempatan dia untuk beramal soleh tertutup kesempatan dia untuk menambah pundi-pundi pahala kecuali dari amal jariyah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya Anak soleh yang mendoakannya. Iya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan. Seorang itu jika telah mati, maka dia masuk ke dalam hari kiamat. Kematian kita itu masuk ke dalam hari kiamat. Sekarang kita Masya Allah masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Teman-teman kita. Kita masih bisa cerita. Kita masih bisa bergurau, bermain, bercanda dengan Mereka. Ya, tapi itu akan hapus semuanya Ketika tiba-tiba Dan kita tidak sangka Malakul maut telah berdiri di depan kita Dan siap mencabut nyawa kita Dan itulah Awal pertama kali Hari kiamat untuk kita Setelah itu Tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan Kecuali menunggu hasil Dari perbuatan yang kita, kita telah lakukan maka sekali lagi saya mengajak kepada semua saudara-saudaraku untuk ikhlas di dalam beramal. Tinggalkan semua bentuk sifat ria, pamer, mau dilihat dan lain sebagainya. Ikhlas beramal. Jangan ada masalah sedikit kemudian kita tidak mau beramal. Ada clash dengan saudara kita kemudian kita meninggalkan amal-amal kebaikan dari dakwah ini. Taklah ikhlas karena Allah Subhanahu Wataala kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan ya dengan mengingat kematian maka akan melapangkan dada dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh kita nggak pernah ingat mati maka ibadah kita akan ya seperti seperti itu tidak tertambah semangatnya Pro, apa namanya uh, powernya kekuatannya tidak bertambah Disebutkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an Nabi alaihissalam bersabda: "Akhiru dzikro hadi miladat, perbanyaklah kalian untuk selalu mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Fa inna lam yadhurku lam yadhkurku fi dzayikin min aish illa wasaahu alaihi wala dha'karahu fi sa'atin illa, dhuyakoha. illa dhuyakoha. jadi kata Nabi alaih salatu Wasallam perbanyak untuk mengingat kematian perbanyak untuk mengingat perkara yang memutuskan keledatan karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang mengingat kematian itu ketika dalam keadaan yang sempit melainkan dia akan menjadi lapang kalau dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Dia dalam kondisi yang sempit. Lalu dia ingat kematian. Maka akan kondisinya akan lapang. Karena dia tahu bahwa apa yang dialami hari itu. Dari kesulitan-kesulitan dia. Pasti akan dia tinggalkan. Maka dia kejar. Kalau saya tidak bisa bahagia di sini. Saya akan harus bahagia di alam kubur. Saya harus bahagia di hari kiamat nanti. Karena ketika kesempatan dia. Untuk memperoleh kebahagiaan. Berupa harta dunia. Berupa kekayaan. Berupa jabatan ataupun apa sajalah dari perkara-perkara dunia ini. Yang membuat orang bahagia. Namun dia tidak bisa memperolehnya. Dia berada dalam kehidupan yang miskin. Hari-harinya habis untuk dia keluarkan semua tenaga dia. Dalam rangka untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia melihat orang-orang berjalan di samping kanan dan samping kirinya. Dengan pakaian yang bersih. Dengan wajah yang bersih. Dengan makanan yang enak. Dengan kendaraan yang bagus. Namun dia berjalan ya, dengan peluh keringat. Berusaha untuk mencari sesuap nasi. Maka ketika saat itu dia mengingat kematian. Semua akan menjadi lapang. Semua akan menenangkan. Dia mengatakan kepada dirinya. Wahai jiwa. Wahai diriku. Ketahuilah. Bahawa kehidupan ini adalah kehidupan sementara. Engkau melihat orang-orang kaya berjalan dengan kekayaannya. Dengan kendaraannya. Dengan harta-hartanya. Namun ketahuilah. Ketika kematian menjemput mereka. Belum tentu mereka punya kondisi seperti itu. Dan kau lihat orang-orang miskin. Membawa kayu di atas pundaknya. Berjalan berkilo-kilo. Untuk sekedar mendapatkan sesuap nasi. Mencari barang-barang bekas. Kemudian menjualnya. Atau mereka bertani. Berkebun. Dengan kebun yang tidak terlalu luas. Ya. Maka belum tentu mereka kondisinya seperti itu. Allah bisa menggantikan yang lebih bagus lagi kondisinya di hari kiamat. Maka mungkin ketika kita bersaing dalam masalah dunia. Kita sudah tidak mampu lagi. Terlalu banyak orang yang lebih hebat dari kita dalam masalah dunia. Tapi kita masih punya satu kesempatan bersaing dalam masalah akhirat. Maka teruslah menambah amal ibadah. Betapa kasihan. Betapa sedihnya kita melihat seorang yang dalam kehidupan susah payah. Rumah tidak punya pakaian apa adanya. ya yeah. Kehidupan keras selalu ditempuhnya. Penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah kita harus menyambung lagi nanti di alam kubur? Apakah kita harus menyambung lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala men tiba-tiba mengutus malakul maut menjemput nyawa kita? Kita sudah sengsara menderita di dunia. Apakah kita harus menyambungnya lagi di akhirat nanti? Na'udzubillahimindalik. Kesengsaraan di atas kesengsaraan. Di dunia dia meminta-minta mengemis. Dia tinggalkan sholat. Ditinggalkan sholat. Mengaji, dia tidak bisa. Apalagi masalah-masalah agama yang lain, dia tidak tahu. Tapi dengan mudahnya, dia tinggalkan ibadah yang merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada dia. Dia tinggalkan sholat. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Ketika dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan membahayakan dirinya di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Maka saudara-saudaraku sekalian, Kalian yang telah ditempa dengan ilmu, di majelis-majelis taklim, majelis ilmu, dan kita sudah tidak bisa lagi menghitung sudah berapa majelis ilmu yang kalian datangi, sudah berapa faedah yang lewat di kepala dan telinga kalian, sudah berapa ya iming-iming pahala yang kita dengarkan dan masuk dalam hati kita. Tidakkah kita ingin memberikan nasihat. Tidakkah kita ingin mengajak saudara-saudara kita. Yang masih bergeliman dengan dosa. Dengan kesengsaraannya. Tidakkah kita ingin mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana dirasakan oleh mereka yang duduk di dalam majelis ilmu. Maka barakallahu fikum. Hari ini kita masih punya kesempatan untuk itu. Terus memperbaiki amalan. Dan jangan berhitung lama. Kita berhitung yang pendek, mungkin hari ini atau lusa. ya? Mungkin hari ini atau lusa. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, man krol maut, akroma. Maka Allah akan memuliakan Dia dengan tiga perkara. Siapa yang memperbanyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan tiga perkara. Yang pertama, takjilit taubah. Disegerakan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Disegerakan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat kematian, apa yang kita bayangkan? Oh, saya mau bertobat. Kalau nggak pernah ingat kematian, bahagia terus. Nggak pernah susah. Tidak pernah merasakan penderitaan. Tidak ingat bahwa kehidupannya pasti berakhir. Dia merasa masih muda. Tidak ingat bahwa kehidupan akan berakhir. Maka orang ini tidak akan terpancing dirinya untuk apa? Bersegera bertobat. Maka mengingat kematian itu penting. Mungkin saat ini kita duduk merenung Kita berfikir Oh saya harus bertobat Kematian itu mengerikan Saya harus bertobat Karena kehidupan pasti berakhir Itulah yang didapatkan yang pertama Dan itu kemuliaan Orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keinginan untuk bertobat Dan bersegera untuk bertobat Ya Maka itu adalah kemuliaan Yang kedua Qona'atil qalbi Allah akan berikan perasaan kona'ah di dalam hatinya. Enggak cemburu dengan orang kaya. Enggak cemburu dengan orang yang lebih sehat dari dia. Ya kan Enggak cemburu dengan apapun itu dari perkara-perkara dunia. Dia enggak cemburu. Sifat kona'ah. Dia sakit. Dia nikmati sakit itu. Dia lihat itu sebagai pintu kebaikan untuk dia. Dia miskin. Dia nikmati kemiskinannya. Dan dia lihat itu sebagai pintu kebaikan untuk dia. Tenang perasaannya. Tenang perasaannya. Kenapa? Dia ingat. Semua pasti berakhir. Kesengsaraannya pasti berakhir. Penderitaannya pasti berakhir. Kemiskinannya pasti berakhir. Cuma masalahnya apakah berakhirnya kemudian berganti dengan kebaikan? Atau dia mendapatkan kesengsaraan yang lebih menyedihkan dan lebih pedih daripada kehidupan yang sebelumnya. Maka mengingat kematian akan membuat hati menjadi apa? Konaah diberikan sifat kona ah oleh Allah. Yang ketiga nasyatil ibadah akan diberikan semangat untuk ibadah. Nah kenapa semangat ibadah? Karena dia ingat dia mau mati. Dia semangat ibadah. Dia ingat bahwa batas umurnya sudah ditentukan. Dia ingat bahwa batas umurnya tidak tahu kapan berakhir. Sehingga dia akan apa? Semangat ibadah. Dia akan semangat ibadah. Karena waktunya sempit. Coba orang yang tidak pernah ingat kematian. Ya dia biasa-biasa saja. Waktu masih lama. Tapi kalau orang melihat sempit. Hmm. Contoh misalnya. Ada orang ikut lomba masak misalnya. Kalau dia tahu wah, waktu masih lama santai. Tapi ketika sudah berhitung 10, 9. Apa yang dia lakukan? Hah? Lebih semangat atau seperti yang sebelumnya? Lebih semangat. Kenapa? Waktunya sisa sedikit. Waktunya sisa sedikit. Atau ada seorang anak yang ujian di sekolah. Waktunya 60 jam. Santai dia kerjakan. Tapi ketika gurunya sudah berhitung Mulai start dari 20 20, 19, 18 Apa yang akan dilakukan oleh seorang murid ha? Semangat Nah itulah begitu kematian Kalau kita selalu mengingat kematian Maka kita akan semangat ibadah Maka nanti kalau kalian ditanya Bagaimana caranya supaya ibadah kita semangat Bagaimana caranya Ingatlah kematian Taib. Kemudian disebutkan kebalikannya, Waman mauta, Dan siapa yang lupa dengan kematian, maka akan disegerakan kepada dia tiga perkara, atau akan uh, diberikan kepada dia hukuman dengan tiga perkara. Pertama, taswifut taubah. Kalau orang gak pernah ingat kematian yang pertama, dia pasti mengatakan taubatnya nanti, nanti, nanti. Nantilah taubat. Nantilah taubat. Betul kan seperti itu? Kalau kita merasa, oh, saya masih muda. Gak mungkin saya mati. Maka lihatlah orang-orang muda yang lebih muda dari kita, bahkan anak kecil meninggal. Dicabut jawanya mendahului kita itu, itu hukuman ketika orang mengatakan tobatnya nanti-nanti-nanti itu hukuman untuk dia itu siksaan untuk dia maka orang yang selalu ingat kematian akan bersegera bertobat, tapi kalau orang lupa dengan kematian maka dia selalu menunda-nunda untuk bertobat yang kedua hukuman bagi mereka yang melupakan kematian lupa dengan kematian adalah Tak kurir bil kafaf. Ya, tidak ridok dengan keadaannya. Kenapa saya begini? Kenapa dia cari uang enak sekali? Kenapa saya susah sekali? Banting tulang satu hari, kok cuma dapat sekian? Dia cuma duduk-duduk saja, masya Allah cuma seperti ini. Dia tidak puas dengan keadaan dirinya. Dia tidak ridok dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Itu kalau nggak ingat mati. Tapi kalau ingat mati. Dia pikir wah semua akan berakhir. Sebanyak apapun uang yang kita kumpulkan. Tidak mungkin kita habiskan semuanya. Pasti kita tinggalkan. Dan biasa yang kita tinggalkan adalah sebagian besarnya. Sebagian kecilnya itu yang kita nikmati. Maka harta kita itu cuma cuma berapa? Cuma beberapa. Yang pertama adalah harta yang sudah kita makan. Itu milik kita. Yang kedua, harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harta kita. Adapun harta yang belum kita makan dan belum kita sedekahkan itu bukan harta kita, sampai kita manfaatkan harta itu. Ya, Taib. Jadi orang yang mengingat kematian, oh orang yang lupa dengan kematian, dia tidak ridho dengan kondisi dirinya. Dan yang ketiga adalah attakazul fil ibadah. Dia akan malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan malas-malasan. Ya? Baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa saat ini adalah saat kita untuk terus beribadah kepada Allah, tambah amalan, jangan putus asa, semakin semangat, semakin semangat. Maksimalkan semaksimal mungkin sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Irtahalatid dunya mudabiratan." Dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratumukbilatan dan akhirat akan datang menjelang menemui kita. Jadi dunia pasti akan kita tinggalkan. Akhirat datang menjemput. Jadi kita ibaratnya sedang menuju kepada dunia dan sedang meninggal apa? Menuju kepada akhirat dan sedang meninggalkan dunia. Jadi orang yang bertambah umurnya, hakikatnya umurnya berkurang. Kalau hari ini dia masih hidup, berarti umurnya sudah berkurang. Besok dia hidup, semakin berkurang lagi umurnya. Lusa dia masih hidup, semakin berkurang lagi umurnya. Seperti itu. Ya, Maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dunia akan meninggalkan kita, dan akhirat akan menjelang menemui kita. Dan setiap dari keduanya, dunia dan akhirat, itu punya anak-anak. Punya generasi. Maka indahlah kalian menjadi generasi-generasi akhirat. Walakunumin abanahid dunia dan jangan kalian menjadi generasi generasi dunia. Fainal yomaa amalun walah hisab. Karena hari ini adalah hari untuk beramal dan bukan hari untuk berhitung. Wagodan hisabun walah amala. Dan hari esok adalah hari untuk dihisap, untuk dihitung amalan-amalan kita dan bukan hari untuk beramal. Sudah tidak ada lagi amalan pada saat itu. Yaumala yang faun malun walabanun hari yang harta dan anak laki-laki sudah tidak ada lagi manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua, memberikan kebaikan kepada semuanya, mengingatkan kita dengan kematian yang selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Kita tidak akan pernah aman dari kematian. Maka hendaklah seorang selalu bersiap, mempersiapkan dirinya. Jangan melihat dia muda ataupun sudah tua, jangan dia melihat miskin ataupun kaya. Jangan dia melihat sehat ataupun sakit. Karena kematian akan datang kepada siapapun. Akan datang kepada orang yang sehat. Orang yang sehat. Sebagaimana datang kepada orang yang sakit. Akan menemui orang-orang muda. Sebagaimana dia menemui orang-orang tua. Akan menemui orang-orang miskin. Atau orang-orang kaya. Sebagaimana menemui orang-orang miskin. Dokter-dokter yang kita punya. Ahli-ahli kesehatan yang kita punya. Demi Allah, sehebat apapun dia tidak akan bisa menolong kita ketika kematian itu datang menjemput saudara-saudara kita yang banyak rumah kita yang besar ya tidak akan mampu menolong kita ketika kematian itu datang menjemput maka saudara-saudaraku sekalian hendaklah kalian bersiap selalu bersiap dan selalu bersiap jangan pernah kendor semangat di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kendor untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kendor untuk tetap memberi semangat menghadiri majelis-majelis taklim, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita dalam kondisi yang baik. Husnul Khotimah meninggal di majelis taklim, meninggal ketika kita sedang ibadah, meninggal ketika sedang berbuat kebaikan, meninggal ketika kita sedang berzikir kepada Allah, meninggal ketika kita sedang menjadi penghafal al-Quran. Meninggal ketika kita sedang belajar di pondok-pondok pesantren. Meninggal di akhir yang bagus. Khusnul khotimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari su'ul khotimah. Meninggal ketika sedang bermaksiat, Meninggal ketika sedang minum-minuman keras. Meninggal ketika sedang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal ketika tidak melaksanakan ibadah sholat. Tidak puasa. Meninggal ketika... Muncul perasaan bakil. Untuk ber bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengidarkan kita dari. Seolah Dan hanya Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan doa kita di pagi hari ini. Untuk kita berharap kepada Allah. Ya Allah. Berikanlah kepada kami. Ya kematian yang indah. Kematian di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana permintaan sebagian para ulama kita. Seperti Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Abu Abdullah Senantiasa dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amitna Alal islami Was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Maka, wahai para pejuang. Wahai para kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian. Wahai kaum muslimin dan muslimat sekalian. Maka hendaklah kalian memperjuangkan itu. Di kehidupan kalian. Perjuangkan sunnah Rasulullah alaih salatu wassalam. Perjuangkan agama Islam dan tegakkan agama Islam dalam diri-diri kalian. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wa sallallahu 'ala warahmatullahi wabarakatuh.